regulasi pemerintah tapi sebentar. ngomong omong sahabat sudah nggak ada masalah kan dengan masalah satu poin atau satu dengan sales jualan sudah bagus kan? Sudah lewat masalah satu poin nol atau masih ribet urusan empat persoalan tadi? Nah, bagaimana kalau itu masih bermasalah? Bagaimana Indonesia bisa jadi nomor 5 besar di dunia tahun 2030 Orang kita masih beribet di satu poin nol? Tuntaskan dulu satu poin nol lalu masuk dua poin Tapi sebentar, anda masih bermasalah dengan satu poin nol ya? Bagaimana kalau